Bawang gunting kita udah jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi dengan Cihana Channel di video kali ini Mama Cihana membuat kue bawang gunting Ini rasanya pedes-pedes gurih guys dan enak juga renyah. Untuk tahu video <tuh> bagaimana cara membuatnya juga bahan bahannya lihat video selanjutnya ya. Selamat.